Assalamualaikum sahabat wakaf Sudah tahu belum apa itu wakaf produktif? Wakaf produktif adalah skema pengelolaan wakaf dari umat yaitu dengan memproduktifkan lahan wakaf tersebut hingga mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan Keuntungan dari wakaf produktif inilah yang menjadi sumber pembiayaan untuk kebutuhan umat seperti pendidikan dan ekonomi masyarakat Salah satu program wakaf produktif dari BWA adalah Wakaf Produktif Cirenghas Sukabumi Suatu bentuk lahan wakaf produktif yang berlokasi di Desa Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Wakaf produktif Cirenghas mengelola lahan seluas 13 hektar Yang ditanami tanaman penghasil minyak asiri Wakaf produktif Cirenghas ini akan menjadi pahala investasi Anda sepanjang masa Seperti sumber keuangan pendidikan berkualitas Qur'ani Dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi para petani Ayo berwakaf di BWA untuk Wakaf produktif Cirenghas Sukabumi